kita tampil pada kali ini uh, bukan pun dengan uh, kemampuan kita semata-mata tapi sebenarnya dengan perkongsian uh, rezeki dengan perkongsian tanggungjawab uh, oleh masyarakat juga Kita hanya membawa amanah dan kita ada idea, kita ada masa, kita ada tim, tenaga uh, Jadi kita membawa uh, amanah daripada penyumbang-penyumbang untuk uh, memberi khidmat masyarakat jadi uh, program ni dirancang dalam tempoh 24 jam saja uh, ketika saya ketibilan pada hari uh, saya cetuskan kutipan ni saya ada di Perak bila saya tengok banjir itu nampaknya besar dan ada kawan-kawan saya yang uh, khidmat di negeri Selangor uh, berkongsi uh, tengok Facebook tu orang WhatsApp dengan dia orang ada yang dah 90 jam bekerja okay. untuk menyelamatkan sebagainya kawan-kawan saya. So, bila kongsi dah kata memang keadaan teruk sebagainya sebab itulah saya buat kempen. Yang pertama, kita buat kempen uh, untuk jamuan makan, untuk sedekah makan itu pada hari pertama dan hari kedua banding itu dah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada berhubungan daripada Madasa Tafil Al-Jawah Dah selamat sampai ke destinasi kita Di kampung Pengah, Kucung Untuk kita buat edaran Dari rumah ke rumah Barang-barang seperti yang antara ini ada dapur gas Ada air mineral, ada pakaian Ada barang-barang asas InsyaAllah kita akan sampaikan hajat tuan-tuan Untuk sampaikan kepada uh, Penduduk di kawasan ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hari ini hari pertama operasi bantuan uh, untuk masa-masa banjir daripada Marasadah Filat Johor. Kami hari ini menyampaikan sumbangan uh, Kalau kita tengok ke belakang ini adalah uh, kawasan yang kedua kita bagi daripada kawasan pertama Semua sekali adalah 50 set sumbangan kepada 50 buah rumah keluarga yang telah pun ditimpa ujian banjir di kawasan uh, Puchong ini Yang telah kita datang kalau kita lihat kepada situasi yang ada di sitar kawasan tempat Yang dilanda musibah ini Air kita boleh bayangkan Kebanyakanlah sehingga ke paras melebihi bumbung kereta Bahkan ada yang melebihi berdekatan dengan bumbung rumah-rumah mereka Dan kalau kita lihat pasca banjir ini Barang-barang yang telah tidak pakai Tidak dapat digunakan Mereka letak luar rumah Jadi kita datang bantu untuk berikan kepada mereka barangan keperluan harian Kita ada dapur, kita ada dapur gas, kita ada ada pemasak elektrik, ada pemasak pemanas air elektrik dan juga tilam, toto sejadah, tuala supaya mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan ini dapat kita membantu meringankan mereka dan kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada mereka untuk menghadapi hari-hari yang akan datang Alhamdulillah, hari ini masuk hari kedua kami di uh, Puchong, di kampung Sri Tengah uh, Alhamdulillah, selesai kita agihkan barang, hari ini kita akan bantu tugas-tugas kebersihan yang mana ni kawasan yang kedua lah kita bantu. Malam di masjid Kampung Tengah, hari ini di masjid Kampung Seri Al-Andalas. Insya-Allah hari ini kita akan bantu aa, sebanyak yang boleh, semaksimum sem sem yang mungkin. Aa, kemudian aa, kita akan pulang ke Pekok, mudah-mudahan apa yang kami buat, apa yang kami apa yang kami telah bantu dapat sikit sebanyak memudahkan urusan penduduk kampung di sini